menjalar latar belakangnya. Misalnya kalian mau pilih yang ini nih atau bisa yang ini sesuai keinginan kalian. Nah, saya pilih yang ini coba ya. Lalu kalian pencat elemen. Terus nih, kalian pilih garis dan bentuk. Bentuknya mau kotak, mau segi enam, mau segi lima, mau segitiga. Tapi sekarang kita yang ini deh. Nah, caranya kita tempelkan di sini sudah warna abu-abu. Jika warnanya berbeda, itu kalian bisa ganti jadi warna gelap-gelap yang disini nih. Saya pilih yang ini saja. Nah, biar lebih gelap. Jadi supaya tidak hitam juga. Lalu kalian pencet teks supaya bisa menambahkan. Uh, Deretan-deretan tulisan bisa memakai subjudul atau sedikit teks yang kecil. Jadi kita pilih yang ini. Lalu kita tulis misalnya 100 video. Nah, terus kalian bisa membesarkan di sini. Lalu arahkan dengan sesuai misalnya di sini ya, guys. Nah, jika sudah sesuai cara mengganti warnanya, ini lalu kalian pencet. Ini terserah mau warna apa yang penting terlihat. Kita sesuaikan lagi, terlihat ya. Lalu, jika cara di atasnya seperti ini, nah, lalu bisa kalian juga perbesarkan, perbesar. cara memanjangkannya itu seperti ini. ditarik yang ini lalu kecilkan jika sesuai. Dikenalkan. sekarang kita akan cara mengganti tulisan. cara mengganti tulisan. sebentar saya ganti warnanya dulu. misalnya ini juga. lalu kalian lihat ini. terserah mau yang mana. saya mau yang gagalin atau lovelo ya. lovelo. Love. nah jadi seperti Di sini kurang ya. atau di sini lebih banyak warna, kita pencet yang ini. Nah, ini sudah kelihatan. kalian pencet elemen ini. Nah, keluar. Misalnya kalian mau di sini uh, gambar penari atau apa gambar nah, sekolah ya misalnya. Lalu kalian seret di sini, lepas. Nah ini sudah muncul Atur Sesuai uh, Keinginan kalian Dan ini juga saya mau Nah tinggal seret Diatur Lalu Misalnya saya di Disini mau ditambah pokoknya jangan elemen, jangan elemen bergerak jika elemen bergerak nanti tidak akan bisa masuk di aplikasi Tribon lalu kalian e, misalnya apa ya nih gambar ulang belajar atau yang lainnya nih misalnya bercak-bercak nah seperti ini nah tinggal di besar atau diganti warnanya bisa biru akan muncul dan diatur, nah seperti ini. lalu kalau kita mau nyalin, tinggal nih salin, Control C, Control C. tidak bisa di sini saja nih. nih. kalian pilih banyak ya ada saya mau apa ya. ungu bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, seperti ini lalu di ini. oke karya saya sudah jadi lalu pencet unduh harus PNG jika tidak PNG tidak akan bisa masuk di Tribon lalu unduh tunggu sampai selesai nih yang ada minyak setelah begini tunggu sebentar selanjutnya kalian masuk di uh, downloadannya tadi lalu kalian klik kanan copy biar nanti gak usah memasukkan objek oke kita masuk ke powerpoint langkah selanjutnya adalah kalian masuk di ukuran disisipkan atau kalau bahasa yang bisa insert atau apa lalu kalian ini di WPS jadi beda ya di uh, mohon maaf kalian masuk di desain saja ya bukan disisipkan lalu pencet ukuran slide ukuran kostum dan ini pencet 20 20-20 nih ukurannya adalah 20-20 kalau lagi itu oke okay. nah lalu maksimal nah setelah itu seperti ini lalu cara yang kedua masuk di halaman muka dan tong nah jika sudah sepi. nah ini belum jadi ya kita masuk ke itu kalian masuk di alat gambar yang paling terakhir kalian pencet set warna transparan lalu klik di sini nah jadi putih jadi bisa membedakan warna setelah itu kalian ini tahap di powerpointnya sudah selesai klik kanan lalu simpan sebagai gambar atau picture is yang untuk bahasa inggris Nah, lalu kalian tulis terserah ya, mau sesuka kalian. Lalu simpan di download, kalian sudah di picture tadi. Nah, itu dikasih tulisan saja, atau seperti ini nih, lihat simpan sebagai gambar tadi. Sudah ya, jadi saya hapus saja jadinya, lalu download simpan. Nah ini sudah otomatis sudah tersimpan. Mari kita ke Tribon. Nah setelah itu kalian cari tulisannya T W B B O N I Z E. Nah terus lalu kalian kempegan. Nah. Kalian bisa daftar terlebih dahulu nih. Yang berada di sini yang belum daftar, saya sudah daftar. Nah, ini kumpulan-kumpulan tribor yang kalian bisa cari di sini ya. Lalu kalau jika sudah daftar ya sudah, aku pilih masuk. Nah, ini kalian sudah pilih masuk. Nah, lalu Tambah kem pegen, terus. Nah, ini URL-nya bisa kalian ketik hmm, apa? B. E e e e contoh ya, bisa kalian e apa? Terus, terus jodoh kem Kita masuk ke upload-nya, lalu kalian punya. Open nah, Ya bisa ya Lalu kalian Bisa tidak ditambahkan tag Juga bisa Lalu setelah itu Mulai Camp again Cek dulu Supaya kita bisa mengecek skor ke atas Cek Setelah sudah bisa Sudah eh, Bagus Lalu mulai camp again. tunggu sampai 100% nah ini sudah lalu bisa disalin. Nah, ini bisa dihapus, bisa diedit ya, bisa dihapus, bisa diedit. Jika kalian penasaran, ribornya tuh kayak gimana, bisa disalin lalu dicari. Nah, ini dia. Tribon kita Otomatis akan seperti ini Nah ini bisa kita Pilih foto tutorialnya Ada di atas Terima kasih selamat mencoba